Halo, eh halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to big-batch Big my channel bersama saya tentunya Nandika Putra Oke okay, kali ini aku akan membagikan tutorial cara menghitung jumlah atau cara mendeteksi hasil dari hasil dari tiktok Kalian semua, belum melakukan video ini jangan lupa untuk subscribe, like, share tentunya, dan juga bantu follow TikTok saya yang ada di, yang ada di layar kiri saya. Oke, tanpa nama-nama, kita ke, ke cara menghitung penghasilan kalian di TikTok, oke pertama kalian buka saja tentunya Google, lalu kalian mencari yang namanya TikTok, Google Hai, ini bisnis-bisnis dari bisa menyesal ini saja. Saya yang ini yang atas, kayaknya yang atas. Hai, hai, hai, hai, hai, hai ketemu banget banget Tell kalian cari nama kalian kamu masuk nama saya ini, dan, dan, dan, hitung penghasil otomatis kalian sudah tahu penghasilan per videonya dari tiktok kalian ini pengikut aku masih 29 total sukanya masih 640 dan videonya 78 kalian bisa juga menarik dari acara terlihat tiktok kalian ya. tapi menggunakan Paypal dimana itu aku belum mendapatkan Paypal karena untuk kubur 80 tahun ini tutorialnya begitu saja jadinya sangat sangat singkat dalam, tanya, tanya, tanya, tanya. Okay. terima kasih jangan lupa untuk follow di talk saya serta subscribe channel youtube saya bantu channel youtube saya ini mak terus bergembang kedepannya karena karena video youtube saya yang saya upload dan saya ada niat tertentu untuk membuat youtube ini jangan lupa untuk subscribe follow tiktok saya dan serta follow instagram saya yang dimana instagram yang dimana kalian mau follow instagram aku aku akan meng-follow back kembali oke okay, sekian dari saya mohon maaf jika ada salah kata atau apa wafiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time